Selamat sejahtera dan sawadee sahabat-sahabat semua. EP ke-7 kali ini saya perkenalkan trek Jalan Teluk Kumbar ke Bukit Genting Hill. Trek ini mempunyai destinasi yang cantik, pemandangan 5 bintang dan trek yang lebar dan selesa. Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi Selamat datang ke Expansion Team Channel Studio Kita masih lagi berada di Bayan Lepas, Pulau Pinang EP kali ini kami akan perkenalkan tracks Bukit Genting Hills Pemulaan tracks ini bermula di Jalan Teluk Kumba Bayan Lepas Pulau Pinang Atau koordinasi 5.301671,100.231758 Jarak tracks ini lebih kurang 4.3km Dengan ketinggian lebih kurang 306m setelah kita mengenali lokasi, jarak dan ketinggian trek ini Sekarang mari kita turun ke Padang Untuk menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek ini Jadi hari ini saya akan bawa sahabat-sahabat semua buat kayuhan naik ke Bukit Genting Di sini, ok Jadi sekarang saya berada di Jalan Teluk Kembah. Jadi kita akan buat kayuhan di atas Jalan Raya Naik sampai ke puncak bukit Kemudian, kita akan belok Untuk pergi ke Bukit Genting okay. Jadi, permulaan kita Kita akan kira daripada sini Jom, kita mulakan perjalanan Sahabat-sahabat, jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.5 km, ok, jadi kita akan sampai di sini, ok, pintu gelbang, bukit genting hill, ok, jadi kita akan masuk di sini, jalannya ringkas, ok, jalannya senang, kita hanya perlu ikut track ini saja untuk sampai ke bukit genting hill, ok, jadi ayo, kita mulakan. Okay, sahabat-sahabat sekalian, kita telah pun sampai ke menara ketiga eh. Aa, Bukit Genting Hill, okey. Jadi jarak lebih kurang 4.3 km daripada permulaan kita dah daripada kaki bukit, okey. Jadi, tabas untuk mereka yang pernah sampai di sini, okey. merupakan satu destinasi di mana mempunyai pemandangan yang sangat-sangat cantik. Okey. Dan juga track dia merupakan track berturap, banyak jalan luas sesuai uh, untuk intermediate uh, rider. Okey. Jadi agak mencabar bagi uh, beginner rider. Okey, tapi saya percaya semua boleh lakukan. Okey, sebab jalan sebab tracknya luas dan berturap. Tak suka untuk mereka uh, untuk rider rider semua datang ke uh, bukit Genting Hill ini. Okey. Jadi sekarang saya bawa semua uh, menikmati keindahan di di sini. Okey. Uh, selepas itu kita tamatkan video kita untuk EP pada kali ini. Okey. Sekian terima kasih. Selamat tinggal.